Dari Boyan, ya, ya Boyan Kapuas Hulu. Ya. Ibu di sini udah berapa lama? Baru nih. Baru udah dua minggu. Ya. mau apa ke apa ya, nih Berobat. Berobat medis. Oh, tapi tidak ada penyakit serius katanya. Pak. Berobat medis. Oh, oh. Sakit apa tuh? Keluhannya apa bu? Di mana di perut? Perut sampai pinggang. Perut sampai pinggang. Sakitnya udah berapa lama bu? 8 tahun. 8 tahun. Sakit di sini. Di sini. Aa. Di Samp sini. Sakitnya perut bagian bawah kiri sampai Oh, oh, oh perut bawah perut kiri, kiri, kiri sampai ke belakang. Sampai ke, belakang. Sampai, ke belakang. Sampai, kesini, sampai ke paha sampai ke ah, kepala. Ah, sebelah, sebelah kiri Sebelah kiri belakang. semua. Sebelah kiri semua. Waduh. Hmm. Oh, Sudah 8 tahun. Kalau eh. yang sakit ini berapa tahun, mak? Yang benar-benar sakit parah yang di sini baru beberapa berakhir beberapa bulan ini pak? Dua bulan tiga bulan gitu. Dua bulan tiga bulan sakitnya hilang datang? Hilang datang. Yang sekarang nih Itulah udah dua tiga bulan ini mulainya delapan tahun yang lalu. Oh sakitnya kayak apa tusuk tusuk di perut kiri bawah sini bu? Sampai ke sini Oi. sampai sudah ada kiri pun yang sakit kan? yang paling sakit di mana bu sini yang paling sakit ya? perut bagian oh, perut kiri ini pusatnya di sini beberapa hmm. tahun yang lalu <tuh> sakitnya kayak tusuk tusuk hmm. sakitnya terus terusan sepanjang hari atau ada waktu waktu tertentu dia datang kadang sakit kadang enggak gitu. kadang sakit kadang enggak kalau sakit tuh biasanya kapan dia muncul Takkan mau muncul tidak ada waktunya. Oh, kali, kali, kali, setiap setiap waktu asar misalnya gitu, oh, Pak. Nah, maka saya tanya kayak gitu. Setiap waktu asar sakit misalnya, sampai tengah malam misalnya, bis itu hilang misalnya. Ada yang kayak gitu gitu. Oh, dia tidak tentu Bu ya. Waktu dia sakit tuh selain itu apa yang Ibu rasakan? Selain sakit yang di sini tuh? cuman itu aja ya. Apakah ibu sering bermimpi buruk? Enggak aku sering, sering mimpi buruk. Enggak sering mimpi buruk. Hmm. Dulu memang aku sering bu mimpi buruk. Dulu sering mimpi ah, buruk. Saat waktu aku pertama sakit. Waktu pertama sakit, hmm. 8 tahun yang lalu itu. Hmm. Oh, oh, mimpi apa biasanya bu? Mimpi, mimpi yang bagus lah, cerita. Mimpi apa? Bertengkar dengan orang. Mimpi, gitu. mimpi bertengkar dengan orang. Tapi jangan jangan. Kita kan semua, itulah yang aku rasa hmm. Saya ndak bisa mengetahui si pikiran ibu nih, maka saya nanya. Mimpi buruk, mimpi buruk lah, ndak tahu saya apa gitu. Jelaskan, nah, jelaskan, ya dong. jelaskan. jelaskan dong. Jelaskan dong. Jelaskan dong. Jelaskan dong. Wanita, gitu, mimpi lain. Kalau mimpi ular gitu Tidak. pernah bu? Ondak. Pernah. Pernah. Kalau Tidak. mimpi air? Tidak. Mandi di kolam gitu. Mandi di kolam. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak untuk bertengkar sama suami bertengkar sama suami <laughs> bertengkar benar kali ini sampai tebak mimpi enggak <laughs> ke? Yeah. ya pak? Ya, biasa lah ya, <laughs> biasa lah ketemu hantu ya, ah, biasa cerita ibu ibu anaknya berapa? dua ini? ini yang bungsu, yang bungsu. Yang laki -laki. masih di sana? di, di, Harta. Harta. Oh, di Jakarta waduh kerja di sana bu, hmm. ini kakak nih, ya. kuliah di sini, ya Mama dia, Mama udah dua minggu di Pontianak ini berobat medis ya. ya, kemana? Kemarin Mitra Medika hasilnya nah. terlalu banyak gas tuh, di rumah saya Mitra Medika, hmm. di ronsen kali ya? Iya penyakit dalam tuh terlalu banyak gas, dari hasil ronsennya? Hmm, hasil USG-nya, USG, oh, USG. Nah, terus ke klinik uh, apa? Karitas Bakti. Tolong, Nak. No. Yang pertama ke medica. Rumah Sakit Mitra Medika. Itu ya. pertama datang pandemi, Nak? Iya. Nda, nda, ndak nginap, ndak opnam ya? Ndak. Itu dikasih obat ya? Iya. Dia kasih obat, berapa lama minum obatnya? Semingguan lah. Semingguan. Hmm. Ada berkurang, ada hilang ndak, Bu, keluhannya? Ndak ada. Ada berkurang ndak? Nda ada. Ndak, ndak berkurang sama sekali. Hmm lalu ke, ke klinik karitas bakti rumah sakit loh hmm. <laughs> rumah sakit karitas bakti hmm. rumah sakit dah tuh ya. rumah sakit karitas bakti sama dokter lu kah? iya sama dokter Agus yang ahli saraf tuh oh. spesialis saraf kenapa ke saraf? karena dia kan sakit lain di pinggang lain pinggang pinggang hasil orang tidak ada yang itu apa namanya tidak ada kelainan? tidak ada normal ah. terus? normal apa kata dokter jadinya? sakit apa? tidak ada tidak ada yang serius Enggak ada jadi nyeri jadi suruh ke apa dokter Gina ahli apa sih uh, terapi dokter Gina <coughs> fisioterapi ah uh, uh, fisioterapi. Uh, fisioterapi kan yang yeah. di Jalan Sumatera siam. ya eh, jalan Siam ya di fisioterapi ya yeah. di terapi dua kali dia terapinya uh, di uh, apa dapet. kan Bu dipijat gitu ya kan? uh. uh. apa ibu suruh senam senam uh. pakai alat pakai alat uh. Uh bagi sembuh enggak? Terus enggak enggak hilang juga? Enggak hilang. Masih sedikit dan enggak hilang. Oh, ada berkurang, Bu? Ada. Ada. Ya? ada. Oh. Ini yang keempat berarti rukiah nih. Baru pertama kali. Bukan, ya? ini pengobatan keempat berarti. Uh -huh. Pertama nyakit ke dalam, kedua saraf, ke fisioterapi, uh -huh. terus rukiah. Iya. Yeah. Tapi ini rukiah tuh pertama kali. Iya. Yeah. Sakit apa nih Bu? Ibu selamat di sini nih, kan dua dua minggu kan. Ada nggak bedanya Bu dengan waktu ibu di Kapuas Hulu? Ada. Ah, apa bedanya? Bedanya, aku boba ter sakit masak. Gimana? Sakit lah. Maksudnya? Maksudnya dia berangkat ke sini lebih sakit, ya, lebih sakit daripada di sana tuh. Rasanya lebih sakit daripada waktu di kampas dulu, hmm. badan ibu nih. Ya. Oh, di sana bahasa apa sih? Bahasa Melayu? Nggak, bahasa daerah. Bahasa daerah. Ibu, kurang bisa Bahasa Indonesia? Iya Bahasa Inggris bisa? Oh, saya Bahasa Inggris bisa, Bahasa Indonesia Indonesia aja kurang lancar ya? Pantasan, Ibu Bahasa Inggris Oh, gaya ke okay. Tadi itu yang saya harapkan gini Oh, saya selamat di Pontianak nih. Sakitnya malah berkurang Tidak kayak itu, nah, kalau kayak gitu Ada artinya tuh saya di sini lebih nyaman badan rasa sehat dibandingkan waktu di rumah di kapal Sulu. Nah, kalau pengakuannya gitu, ada maknanya buat saya datang sini. Malah lebih sakit, Bu. Ya, nah bingunglah saya nih, penyakit apa nih? Ya, udah, saya ini tidak bisa lihat gaib, Pak. Maka saya tidak tahu, makanya saya nanya Bu. Kalau saya paranormal, saya tidak banyak tanya. Tinggal saya terawang ya, Pak. Pasiennya saya terawang ini kan. Apa yang terjadinya? Langsung saya tahu kan? Nanti hmm. aliran ya, jangan sebut nama ya. Saya ini dokter, Bu. Saya ini orang biasa, kerjaan hari-hari saya dokter, dokter umum tapi bukan dokter ahli. Terkampung. Cuman saya ini biasa meruqyah, makanya orang manggil saya minta ruqyah gitu, Bu. Saya tidak bisa menyembuhkan, Bu. Nah, jadi saya tidak menjanjikan kesembuhan Ya pak ya Ini belum tentu sembuh loh pak Yang menyembuhkan itu Allah Ibu baru pertama kali dirukih ya Nah rukih tu bu Nanti ibu ini saya baca-bacakan Bacakan doa, bacakan ayat-ayat Al-Quran Untuk kesembuhan ibu Jadi kita tu sebenarnya minta kepada Allah bu Saya waktu merukih ni Saya minta kepada Allah ya Allah sembuhkanlah ibu ni Pasien saya ni Nah ibu pun kayak gitu juga harusnya Ibu minta kesembuhan kepada Allah. Kalau Allah takdirkan hari ini sembuh, Pak, melalui saya, nah itu sembuh. Kalau Allah belum takdirkan, maka belum sembuh. Intinya kita berobatkan sampai sembuh, kan? Namanya kita berusaha, kan? Itu. Medis kan sudah. Nah, sekarang Rukia. Maaf nih, sudah pernah ke? Tawa dia. Pernahkah berobat ke dukun? Nah apaet ya, petang berobat kayak dukun? itu nah, saya bilang tidak boleh. Gak boleh ya? kapan tuh terakhir? kemarin uh, ini pak uh, kiranya dibawa ke pengobatan herbal sama suku punya dia, eh sama keluarga sini. ada keluarga yang nawarkan? Uh, iya. keluarga di banyak ini? Iya. Nah. rupa-rupanya dukun, pula pas nyampainya. oh, udah sampai rumahnya, ternyata dukun. Uh -uh dia nembak salah lagi sakitnya 5 bulan kata dia. Oh dia nebak. Dia dia enggak nanya. Enggak, dia nembak. Langsung nanya, langsung nebak gitu. Ibu sakitnya 5 bulan ya? Ah. Padahal udah 8 tahun ya? Hmm. Salah dia ya. Penampilannya kayak gini kah? Nggak, Maksudnya ah. Islami gitu. Enggak, kayak penampilan dukun kata. Oh penampilannya kayak dukun. Oh. Kayak yang di YouTube-YouTube itu. Pakai pakai hitam-hitam gitu, Pak. Iya, perempuan pakai putih Oh, perempuan. Betul. Pakai putih ya. Nah, makanya aku bido. perempuan tapi pakai kopi ya? pakai oh, kopi ya, kopi yang hitam oh, songkok itu songkok hitam, pakai jilbab enggak? enggak, enggak sambil ngerokok ya? sambil ngerokok? bawa kemenyan yang nyaringnya di rumahnya pakai kemenyan pak? oh, kata keluarganya herbal ternyata dukun. makanya kami datang kemarin lain orang tuh pakai obat herbal katanya, tapi kata-kata sempat kami sana bukan nama ya allah jadi bu diapakan di sana bu nah, di, di gini apa? gini kan Enggak, nah. dia nah, ya bu kan. ditanya tanya tidak -tanya. tanya nama tanya nama ya. orang tua tanya orang tua orang, orang, tua. orang, tua. orang eh, siapa ibu apa bapak ibu. nanya nama ibu hmm. dia nanya nama pasien terus nanya nama ibunya apalagi penyakitnya di tempat. Hah? Keluhannya keluhannya dimana? keluhannya di mana? Ibu bilang sakitnya di sini. Nah, nah terus nanti aku obati kata ya datang lagi sini kata tapi... dia. Janjinya hari ini malam ini boleh hmm. sana lagi. Oh, ya, waktu <laughs> pertama tuh tidak langsung diobatin. Tidak Cuma di Dikasih di apa? Dikasih ramuan kayak misalnya kayak uh, apa sih? Atau siri, siri. Siri. Bawang. Bawang. Pokoknya Buk oke, masakan berasakan <gur> di dapur. Hmm, baik gak dia nonton YouTube saya ini ya? Kemarin dia bilang lewat Siri bawang. Tetangga <tutup> tetangga kami ada keluarga yang tidak beres katanya. katanya ada santet juga, cuma aku enggak yakin setuju. Oh, kata dia ibu ini kena santet. Kena santet. Tetangga sendiri yang nyantet katanya. Katanya tetangga ibu yang nyantet. Ibu percaya enggak, Bu? No. Kata dia kan ada IPA, Subhanallah. Hmm. itulah Bu, ibu datang Apa, Pak? Tak kala saya ndak ndak bertanya. Ngapa ndak langsung pulang waktu itu? Kita langsung pulang, kita ndak. Oh, langsung pulang, ya. Yeah. Makanya tidak sempat diobatin ya. Ada dikasih jimat ndak? Tidak hmm, ada, cuma dikasih ramuan ya. Siramuan untuk diminum disembur oh disembur dibaca ayat-ayat Al-Quran uh -huh. disembur kata dia? Uh -uh. oh kita yang jangan sendiri? Uh -huh. tapi tidak ibu kerjakan itu ibu kerjakan bapak yang <laughs> ngerjakan <laughs> itu bahasanya aku berani karena ada ayat Al-Quran kalau bukan ayat Al-Quran aku mau aku... oh dikasihnya Al-Quran ya ya benar sih <laughs> ya jadi kayak ruqyah gitu ya oh dibacakan di air Udah hmm. disembur. disemburkan pakai mulut gitu kok pak? Kamu... Kalian baca ayat-ayat apokannya -ayat Sirih sama bang... bawang Sirih, bawang, sini, lada, sini. kunyit Dikunyah? Iya hmm. Terus disembah, fuh gitu hmm. Sambil baca? Iya Ngunyah sambil baca? Bagaimana hmm. pak tuh? Pedas gak nah, pak? Saya yang selalu ngunyah Muntah Coba habis itu Oh ini yang ngunyahnya? <laughs> ya Allah Saya tepatnya ngunyakin doso, enak Habis itu tadi mau agih Nah dikerjain kan? Dikerjain nih <laughs> Astaghfirullahaladzim. Kenapa anteng tuh? Bilang enam Kenapa... lah. Ada-ada ya. Habis ini bertobat ya. Maksudnya bertobat tuh berhenti ya. Berhenti, tidak seks itu lagi, menyesal berjanji tidak seks itu lagi. Cuma semua kita bahu lah, ada ya. malam yang telah lalu itu Ya istighfar ya, banyak istighfar ya. Ya gitulah, kalau dukun tuh kayak gitu. Dukun apa tuh dia tuh jadinya? dukun, kemarin gitu lah dukun pengobatan gitulah ya bahaya gak sekarang nih banyak dukun nih kan nanti kena somasi pula oh gitu gak daerah mana sih sana ya banyak dukun sana tuh sensor oh, nanti banyak antrinya oke okay. bu sekarang nih apa yang ibu rasakan Sakit. Terus sekarang rasa sakit. Sekarang terasa sakit. Sakit ndak, Bu? sakit Sakit. Ngapa Ibu senyum-senyum aja? -senyum tidak ada Oh, senyum. Ngapa dia senyum? Ndak Ibu, makanya Ibu, saya ndak percaya ke sakit kok senyum-senyum gitu. Dia sakit kok aduh sakit gitu. Sakit-sakit. Sakit itu harus tidak dirasa. Oh, ditunjukkan gitu ya. Sakit tapi tidak tahu kuat kali Bu ya. Bu oh, masih ada terasa sakit ya obat dari dokter sarap masa sih bu ndak hilang sakitnya bu hilang cuma hilang hilang kalau minum obat sakitnya hilang yeah. tapi belum sembuh ya hmm. karena penyakitnya Katakan masih ada, kan ada. Abis obat itu sakit oke yeah. yeah. oke okay, gitu. okay. dalam ya Perut sebelah kiri bawah. Uh, ada gangguan kencing enggak, Bu? Ya pokoknya kata dokter penyakit dalam nah, itu langsung. ya. Ya udahlah, saya enggak usah nanya. udah saya ruqyah aja. Saya mau akan air sekalian ke ibunya nih. Saya bacakan ke ibu terus ke air. Nanti air ini Ibu minum. Maksudnya buat jadi obat gitu, Bu ya. Air ruqyah ini biar apa uh, mudah-mudahan menghancurkan penyakitnya dari dalam itu. Bismillah. Mari kita sama-sama berdoa ya bu ya, minta kesembuhan kepada Allah. Bapak juga, anak-anak kita sama-sama doa ya, supaya Allah sembuhkan, supaya Allah hilangkan gangguannya, penyakitnya.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 Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ba wasfi wa, wa anta asy la syifaa'a illa syifaa'uka syifaa'an la Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ba wasfi wa, wa anta asy la لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس اذهب الباس واشفه انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر بسم الله من Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari min sesuatu kulli nafsin awainin hasidin Allahu yashfik Bismillahi mata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 apa ada Badan. ada apa bu rasa nusuk-nusuk di mana sebelah kanan tadi sebelum rukia ada rasa itu hmm. ada rasa berat di kepalanya atau di pundaknya hmm. merinding, merinding di sini. ada rasa merinding hmm. ah minum bu Eh. Apa rasanya sekarang, Bu? Ada rasa mual? Tidak hmm. ada okay. Mari kita lanjutkan Bismillah A'udhu billahi minas وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْسُورًا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَلْيُطَهِرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ أَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُسَبِّطَ بِهِ الْأَقْدَامِ فأت الله بنيانه من القواعد فخر عليه مصر ثم انثغتهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله لا الذين أعهة من المشركين قل إن صلعتي ونسك ومحياي وماما تل الله لا شريك له وبذلك ومرت وانا أول المسلمين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبة منسورة وينزل عليكم من السماء ما ليطهركم به ويدهب أنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأت الله بنينه من القواعد فخر عليهم السخس من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسله لَلَّذِينَ أَحَدُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُل إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ له وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ apa yang dirasakan Bu? Minum ada. Tidak ya? ada. Coba minum lagi. Apa yang dirasakan sekarang? Tidak ada. Biasa aja ya. Sakitnya masih ada berarti. Masih. masih, di sebelah kanannya masih sakit. Tadi kan katanya perut kanannya sakit. Sekarang hmm. masih sakit tidak? Tidak. Hmm. Masih merinding tidak Bu? Masih. Masih. Sebelah kiri itu. Hmm. Ada rasa berat di kepalanya? Ada. Ada. ada. Katanya tidak ada rasa apa? apa Maksudnya Ditanya gitu baru. Oh ada Bu ya. Kepalanya rasa berat ya? Hmm. Bismillah. Apabila ada jin di badan ini yang membuat sakit, yang membuat was-was, keluar lewat mulut dengan izin Allah, tinggalkan badan ini, silakan keluar yang membuat sakit perut, yang membuat sakit di pundak kiri, keluar dari badan ini, keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. keluar dari badan ini dengan izin Allah. وَقَادِمْنَاهُ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِم Bapak bisa bantu saya? Bapak tolong duduk di belakang. Tolong tepukkan pundak kirinya pak <tipuk> Tepungnya kayak gini ha, Pundak kirinya Tengok Wa qadimna ila ma'amilu min amalin Fajalna hu haba'an man surah Wa yunazilu alaikum minas sama'i Ma'an liutahirakum bihi Wa yudhibaankum <tip> rijza shaituan Wa liyarbita ala qulubikum Wa yusabita bihil aqdam fa الله Allahu من min alqawa'id fa kharra alayhim musakhkhum min salqihim wa attahum al'adhabu min hayts من yashurun bara'atun min Allah wa rasulihi lladhina tolong tepuk pinggangnya وَقَدِ ابْنَا مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْسُورَةً وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَلِيُّ طَاهِرَكُمْ لِهِ وَيُدْهِبَ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ قُلُوبِكُمْ فأت الله بنيانه من القواعد فخر عليه مستف من فوقهم وأتهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله لا الذين من المشركين قل إن صلتي ونسوك ومحياي ومماثل الله رب العالمين لا شريك له وبدالك المسلمين Dorong ke tengkuk pak Dari pinggang dorong ke tengkuk Keluar lewat mulut Dengan izin Allah Apabila ada jin di badan ini Yang menyakiti Yang mengganggu Keluar lewat mulut Keluar lewat muntah atau sendawa Keluar yang ada di perut Sebelah kiri Yang ada di pinggang Yang ada di kepala Yang ada di pundak Yang ada di tengkuk Luar lewat mulut, apa yang dirasakan Bu? Ada rasa mual, <susuk> Ibu. Ibu, apa yang dirasakan Bu? Belum ada, ada rasa mual, ada gimana? <gibu> <gibu> ada rasa mual, kepalanya berat, enggak Bu? Kepalanya rasa berat, enggak ada rasa berat, tengkuknya, ndak pundak kirinya, berat, eh, uh, uh, merinding. Hmm, masih merinding. Masih merinding. Ada rasa mual. Ada. Sini nya sakit ndak uluatinya, tengah tengah. Ada. ada. Nah, gini, ibu letakkan tangan kanan di situ, letakkan tangan kanan tekan, terus dorong ke dada, dorong ke dada, terus ke leher, terus ke mulut. Lakukan berulang-ulang, Bu. Lakukan berulang-ulang. Ayo, keluar lewat mulut. Keluar lewat muntah atau sendawa. Pak, ah, Bapak bantu dari belakang juga, Pak. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba ammansura. Dan orang Dorong sampai leher bu. Ah, gitu iya. Bara'atum min Allahi wa rasulihi, minal musyrikin Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya Wa mamati lillahi rabbil alamin La muslimin Keluar lewat mulut Tepuk tengkuknya pak Keluar lewat mulut Tepuk tengkuknya Ya SASUBAHANALLADI BIA DHI MALAKUTU KULISHAIWA ILEHI TURJAHUN Keluar dari badan ini, keluar lewat mulut, keluar lewat muntah atau sendawa, keluar dengan izin Allah, keluar dari badan ini. Iya, <coughs> keluar. Wah, tepuk paranya pak. <coughs> SASUBAHANALLADI BIA DHI MALAKUTU KULISHAIWA ILEHI TURJAHUN Keluar, semuanya keluar, semuanya keluar, semuanya keluar. فَالْسُبَحَانَ اللَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُّ تُكُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Keluar yang ada di kepala, keluar lewat mulut, keluar lewat mulut فَالْسُبَحَانَ اللَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُّ تُكُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Abang bisa minta tolong carikan botol aqua yang kecil Yang kosong, yang kosong Atau kalau ada isinya pun tak apa, pinjam tak keluar sasu bahana alladhi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi keluar yang ada di perut yang ada di lambung yang ada di dada yang tersangkut di leher yang tersangkut di leher keluar yang ada di kepala keluar lewat mulut keluar lewat muntah atau sendawa nah dah dah pak dah bapak boleh kembali ke sana Saya tidak pakai keris Tidak pakai Apa lagi? Saya pakai ini Dari dulu saya rukir pakai ini aja. Ini Tidak pakai apa? Minyak wangi ya? Yuk, bismillah Kepalanya masih berat bu? Hah? Masih Masih? Qul ya ayyuhal mulu'u turja'un Fa subhanalladzi turja'un Qul yang ada di kepala Subhanalladzi bi turja'un Bismillahirrahmanirrahim Luar lewat mulut. Luar yang masih ada di badan ini. Kepalanya masih berat, Bu. Sebelah mana? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Di sini, kan? Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an man surah. Wa yunazilu alaikum minas sama'i ma'al liutahirakum bihi wa yudhibaankum rijza shaitaan Wa liarbitu ala qulubikum wa yusabita bihi laqdan Fa atallahu bunyanakum minal kawa'idi fakharru alaikum wa sasfuh min fawqihim Wa atahumul adabu min bara'atun minallahi wa rasulihil ladina alamin la keluar yang ada di kepala keluar lewat mulut keluar lewat mulut subhanalladzi biyadihi malakutu kullisya'i wa ilaihi Nah, minum dulu bu. Apa yang ibu? Rak? Kepalanya masih berat bu? Bantu saya lagi pak. Masih mual, Bu. Yuk, ya, keluar lewat mulut, keluar lewat mulut. Keluar, ya tepuk belakangnya, Pak. Subhanalladzi bi yadihi malaku. Tepuk, Pak. Malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya, keluar lewat mulut, keluar yang sudah terlepas dari ikatan, keluar yang ada di pinggang, yang ada di perut keluar lewat mulut subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un keluar yang tersangkut di leher keluar yang tertahan di leher subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un ah tepos itu ya pak tengkuknya pak tepos ah, itu keluar semuanya keluar semuanya keluar keluar lewat mulut keluar lewat mulut Wa qadibna ila ma amilu min amalin faja'alna hu haba'an mansura Wa yunazilu alaikum min as-samai ma'an li utahirakum bihi wa yudhiba'ankum rijizat syaitaan Wa liyarbita ala qulubikum wa yusabita bihi al-aqdam Fa'atallahu wa atahumul min tepuk kepalanya Pak bara'atun alamin Darah, yeah, gumpalan La syarikat la huwa bidhalikau Mirtu'ana walul muslimin Terus pak Gini kenapa yang gini ha. Ya keluar yang ada di kepala Keluar lewat mulut Keluar lewat muntah atau sendawa Sa subhanal ladhi Bi adihi malakutu Kulli syai'i wa ilaihi Turja'un Sesubhana biyadihi, Malakutu kulli shayi wa ilaihi turjum. Tepuk sini ya pak belakang telinga kirinya. Keluar sisa-sisa yang masih ada. Keluar lewat mulut. Keluar yang ada di kepala. Keluar lewat mulut. Keluar lewat mulut. Keluar lewat muntah atau sendawa. Ssesubhana Alladhi Ya keluar. Eh, banyak busa ya banyak busanya ada yang kayak gumpalan tadi apa busa. iya ini pak di apa namanya dipijat gini tangan bapak ini nah kepalanya masih beranda bu Apa, rasanya angkut di dada ke, Bu? Nah, ya. Ibu dorong, Bu, gini. Dorong ke leher. Ha, gitu. Ah, Bapak tepuk belakangnya, Pak. Ha, situnya. Keluar yang ada di dada, yang tertahan di dada, yang tertahan di leher. Keluar lewat mulut. Sassubahanalladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un. Sassubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un Dorong, Bu. Bukan ditekan dadanya, didorong. Dorong ke leher. Ah, dorong ke leher terus ke mulut. Ah, gitu, Bu. Biar dia keluar. Sassubhanalladzi <tuh> biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. فَلَمَّا أَلْقَوْا kalamu sama jitu mbihi sihro ininablahasa yubetelu ininablahasa yubetelu ininablahasa yubetelu ininablahasa yubetelu ininablahasa yubetelu ininablahasa yubetelu ininablahasa yubetelu ininablahasa yubetelu ininablahasa Wajhihulillahulhauqa bikalimatih walaukarihal mujrimun. Dorong bu, dorong bu, dorong, dorong, dorong, dorong ke leher, dorong ke leher terus ke mulut. Ah, dorong ke leher terus ke mulut. Keluar yang tersangkut di dada, yang tertahan di dada. Keluar tepuk pak, tepuk. Iya. Alhamdulillah. <coughs> kayak bumpalan putih ada merah merahnya sedikit oke coba. minum dulu bu kayak apa kanji tuh tadi sebelum sini belum makan rambutan sama nangsa bukan bukan itu tidak ada makanan tidak ada tuh makan tidak ada ya tidak kalau iya bukan makanan yang keluar kan, nah. ya. Bu, jawab saya jujur. Dari awal rukeh sampai sekarang ada perubahan nggak sakit di perut ibu? Ada, ada? benar ada. Wadah. Oh, Kue ibu bilang nggak ada, saya jadi tambah bingung. Sakit apa sebenarnya kan? Ya udah. <laughs> gini Pak, biasanya tuh Pak kalau penyakitnya medis, mm. kalau di rukiah tuh ndak ada kayak gini Pak, muntah-muntah, mm. okay. pelagi kesurupan tuh ndak ada. Mm. Kalau penyakitnya murni medis, mm. misalnya ada orang stroke, mm. kena stroke minta ruqyah gitu ya. Mm. Itu kalau dia di rukiah tuh ya biasa aja dia diam, aja tangannya masih kayak gini, mulutnya mencong. Nggak ada reaksi. Nah ini kan ada reaksi nih. Biasanya model kayak gini nih. Berarti ada non medis nih yang terjadi pada ibu ini. Itu. Saya ndak tahu nih yang sakit di perutnya itu. Apakah karena ini, karena non medis, atau ini medisnya memang ada, non medisnya juga ada gitu. Saya ndak tahu. Wallahu kalau ini karena non medis misalnya nih, misalnya karena ada jin di, di perutnya misalnya mm. waktu di terus muntah kan dengan harapan jinnya itu kan keluar kan tadi saya bilang, apabila ada jin di badan ini silakan keluar Itu maksud saya itu, saya memerintahkan ke jinnya mm. kalau emang ada jin, saya kan tidak tahu nih di badan ibu ini ada jin apa enggak mm. saya bukan ngomong ke ibunya mm. saya ngomong ke jinnya <laughs> gitu, kalau ada jinnya gitu ya Sambil saya berdoa kepada Allah ya Allah keluarkanlah jin ini kalau memang ada di badannya. Nah ketika jin itu keluar biasanya pasien itu muntah, sendawa, batuk-batuk itu ya. Nah ketika jinnya keluar sakitnya itu akan hilang pak. Itu. Kalau sakitnya ndak hilang sudah muntah kayak gini sakitnya masih ada. Baik itu, itu medis ngerti tidak? Itu medis beneran gitu, maksudnya itu beneran ada penyakit di badan gitu nah, Penyakit medis gitu Bukan karena jinnya gitu, kan jinnya udah keluar nah, gitu. Itu maksud saya itu uh, Obat terakhir yang masih ada mana? Apa udah habis? Di rumah, masih Di rumah mana? Di kos Ini, punya dia Saya di Sepakat dua. Oh. Jadi tinggal di sepakat apa di sini? Ibu, ibu ini. Di sepakat. Oh ini cuman buat Rukiah? Iya. Di sini. Ngapain ada di sepakat? Kebetulan perempuan semua. Oh. Nggak boleh masuk laki-laki. Hmm. ya Nggak boleh masuk ya Pak? Iya. sempit ini Pak. <laughs> yeah. saya kira, oh saya kira Ibu ini tinggal di sini selama di Pontianak nih. Oh gitu. Oke. Okay, tadi saya datang sini saya bilang ini rumah kontrakan ga? Rumah kos. Ini eh bukan rumah, rumah tempat tinggal emang ya, Pak? Kosan, Pak. Oh, kosan juga. Terus banyak kamarnya. Obatnya ada berapa macam? Obat nyeri. obat nyeri Obatnya cuma 4. 4 juga macam, ini. Satu botol saja. Obat untuk otaknya. Anu, anu kali, apa eh, suplemen ya? Suplemen saraf, Obat nyeri. obat saraf. Bu, apakah ibu merasa lebih ringan badannya? Gimana Terasa lebih ringan? Daripada sebelum Rukiah? Sebelum tadi kan berat rasa Sebelum Rukiah tadi badannya rasa berat Sekarang lebih ringan Apakah pandangan jadi lebih terang? Terang Terang Bahasa lebih segar pandangannya, Bu hmm. Ya, Wallahu'alam Yang jelas ini ada reaksi waktu rukihnya Sepet Ah, boleh, silakan Seperti penjelasan saya tadi itu, Pak kalau penyakitnya murni medis biasanya kalau di Rukiah tuh enggak ada reaksi kayak gini biasanya pada umumnya ya. Biasa aja pasiennya diam aja gitu. Kalau sakitnya medis. Pasien tumor tuh, tumor Pak minta ruqyah. Tumor payudara. Tumor payudara. Benaran ada. Kata dokternya dioperasi. Memang ya. bener kan si operasi. Terus ada orang bilang kata dia, wah kamu dibikin orang. Akhirnya dia percaya. Nah karena percaya tuh sugesti jadi kan, wah aku nih disantet nih. Akhirnya minta rukiah, tolong dokter Indra rukiah kan. Pas saya rukiah kan, tidak ada reaksi apa apa. Pokoknya dari awal sampai itu kayak kayak gini nih, bapak sama anak-anak nih biasa aja gitu dengar. Tidak ada reaksi apa, tidak ada rasa apa apa bu, tidak ada diulang lagi, tidak ada, tidak ada berarti di badan ibu ndak ada jin, berarti ndak ada sihirnya gitu. artinya apa tuh? berarti penyakitnya medis kan? yang pasien tadi tuh yang katanya ada tumor tuh. nah itu kayak gitu kalau peny kalau penyakit medis tuh kayak gitu dia di rukyah tuh ndak ada reaksi apa-apa pasiennya. nah ini kan sakitnya ada di apa ada reaksi muntah-muntah tadi waktu selama rukyah katanya berat sekarang jadi ringan tuh. Ini ada non medisnya, tapi apakah non medisnya yang menyebabkan sakit ini, wallahu a'lam. Kalau kalau ini disebabkan karena non medis, harusnya ketika sudah keluar jinnya atau sihirnya dengan izin Allah, harusnya sakitnya sembuh hilang, harusnya hilang. Nah ini kok kok masih ada gitu kan? Makanya ini kayaknya medis gitu, wallahu a'lam. Saya pernah ada pasien perawat, dia hamil tujuh bulan, hmm. terus kakinya ini kesemutan sebelah, hmm. udah dua minggu, berobat ke saya pak, dia maksudnya dia konsul, maksudnya dia, dia tuh mau rukiah gitu pak Pertama hmm. dia konsul dokter, katanya saya ada keluhan gini ini terus saya bilang gini, kenapa pula konsul ke saya, saya kan dokter umum, harusnya kan ke, ke dokter kandungan kan, hmm. udah dok katanya Kata dokter mungkin ini karena kehamilannya udah besar kan jadi kesemutan dikasih vitamin sarap. Iya saya bilang kayak mungkin karena itu tapi udah dua minggu ini ndak hilang-hilang katanya. Ya udahlah saya langsung tanya sering mimpi buruk ndak Iya katanya mimpi dikejar-kejar, mimpi ular, mimpi dikejar-kejar gitu. Akhirnya saya rukyah. Waktu saya rukyah <tuh>. uh, orang tuh kesurupan, kesurupan suruhan pak, terus saya tanya kamu kayak nganggu ibu ini, iya katanya, kamu apa kan, aku pegang katanya, itu bahasanya ya, wallahu a'lam, kata katanya tuh aku pegang, kenapa kamu ngikut dia, dia nginjak saya katanya, nginjak kamu, emang dia bisa ngeliat kamu saya tanya, ndak katanya, terus gimana kamu diinjak, aku lagi duduk katanya, terus dia nginjak aku katanya, emang kamu dari mana saya bilang dari rumah sakit dia bilang, Pak Wallahu'alam ya, ini ini perkataan jinnya Katanya kayak gitu Jadi bayangan saya nih, oh mungkin waktu Ibu ini kerja, entah dorong pasien Atau apa kan, dia kan kerja di IGD tuh Ya kayak gitulah Mungkin Wallahu'alam, itu perkataan jinnya Saya enggak, enggak tahu juga pastinya ya Ya intinya kayak itu, saya bilang gini Manusia kan enggak bisa ngelihat kamu Dan itu kan memang Tempat kerja dia Ya dia enggak salah, saya bilang Coba kamu muncul depan dia, ya. berani lah dia nginjak kamu saya bilang. Kamu kan tidak nampak. Kok tidak masuk akal itu? Keinjak katanya. Ya udah intinya, intinya dia tuh marah balas dendam gitulah. Jadi dipegang. Nah, udah saya bacakan ayat-ayat itu -ayat, saya masuk ajak masuk Islam, dia mau masuk Islam, terus udah keluar. Udah sadar, hilang sakitnya. Hilang langsung dengan izin Allah. Hilang langsung, Pak. Kesemutan itu hilang. Kayak kita gini, Pak, kalau jari kita ini kita ikat pakai karet darahnya tidak ngalir kan kesemutan kan ujungnya kan sebal hilang rasa begitu karetnya dilepas langsung lancar aliran darah langsung hilang ya enggak? nah kayak gitulah, kalau sebabnya nonomedis itu kayak gitu itu Wallahualam jadi maksud saya gini bu, ibu, ibu ruqih sudah ya ruqih sudah dengan hasilnya seperti ini ya Wallahualam memang ada gangguan kayaknya nih nah, tapi sakit yang masih dirasakan nih, lanjutkanlah pengobatan medisnya. Mungkin juga gini ya, wallahu alam, Allah yang lebih tahu. Mungkin juga gini. Ini memang udah ada sakit medis. Lalu ada non medis nih. Jadi tambah gangguannya kan? Berobat medis akhirnya ndak, ndak, ndak hilang sakitnya gitu. Kalilah ah betimpa timpa gitu kan nah, sebenarnya memang ada sakit medis cuman karena ada non medis nih jadi obat medis tuh seolah-olah ndak bekerja gitu atau bekerja sebentar terus ada lagi gitu kan sakitnya gitu. nah mudah-mudahan lah setelah dirukia ini ibu sembuh dengan perantara itu obat medisnya itu yang dilanjutkan ya obat dari dokter Sarap tuh ya nah, mudah-mudahan sembuh total kan nah gitu itu maksud saya ya bu ya Amin. Naudzuhun. Ibu sembuh kembali. Kapan pulang ke itu? Bancang ke ke Senin nanti nih. Tiga, tiga hari, dua hari. Oh, kalau karena rumah, hmm. uh, karena rumah. Ada rawang rumah di Kepusulu tuh. Kan ada tiang besar di tengah rumah tuh. Katanya, katanya ada Jin beranjakan uh, di situ, suka di situ. Hmm katanya kita Iya iya makanya gini, kalau udah yang model paranormal yang ngaku-ngaku, tahu gaib bisa lihat gaib, kok dia ngomong kayak gitu enggak usah dipercaya itu kataku enggak usah percaya. enggak usah, enggak usah dipercaya nanti, satu kita datang ke dia aja terus kita bertanya, itu enggak diterima sholat 40 malam Cuman nanya pak hmm. misalnya dia tuh bisa ngeramal-ngeramal gitu kan, hmm. bisa tahu bisa narawang, terus kita nanya Kenapa saya nih? Cuma nanya itu tidak diterima soal 40 malam. Kalau kita nanya dan percaya, percaya kita dengan perkataannya, <laughs> itu lebih dahsyat lagi. Maka itu hadisnya mengatakan gini. Maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Al-Quran, kufur. Tuh. Makanya jangan datang ke paranormal bertanya, terus berobat itu tidak usah ya, tidak usah. Ya udah bertobat lah kemarin karena kejebak kan tidak tahu kan sudah sampai situ ya kayak gitu pula mau pulang langsung susah nah iya, kan Nana tidak tahu ya udah bertobat aja banyak istighfar minta ampun kepada Allah ya gitulah ya cukuplah saya rasa udah sore udah mau maghrib Ibu semoga Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna tidak nisakan penyakit sedikit pun lanjutkan pengobatan medisnya lanjutkan berdoanya. Ya, biar Allah sembuhkannya. Oke, cukup. Alhamdulillah.